Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mendapatkan Play Coins gratis di emulator Citra 3DS gitu ya. Nah, cuman kalau kalian di emulator uh, Citra, ini batasnya hanya sampai 300 ya. Dan ada sih kalau nggak saya jujur yang kocak gitu, waktu itu saya main Persona Q itu sampai 600 malahannya, cuman nggak bisa disetting lebih dari 300 atau 299. Nah untuk cara menyettingnya gitu, kalian bisa ke emulation. Dan kalian cukup ke configure ya. Kalian cukup klik aja kayak gitu. Dan kalian cukup ke sistem ya kalau nggak salah. Nah, di sistem nanti ini akan ada sistem setting. Dan di sini akan ada tulisan Play Coins. Pak, ya Jadi Play Coins ini kalau nggak salah cuma sampai 299 ya. Yang saya tahu gitu ini nggak bisa sampai... Oh, sampai 300 bisa ya. Dan eh ya, di atas 300, 400, atau 999 ini nggak bisa. Jadi kalau kepala 9 itu cuma bisa sampai 2 digit gitu. Jadi di sini saya simpen tiga gitu, tiga nggak bisa, kalau dua bisa, ya kayak gitu contohnya, dan ya jadi cukup segitu doang ya untuk videonya, tapi entah kenapa, saya juga nggak ngerti gitu, kenapa harus sampai tiga ratus gitu, kenapa cuma bisa sampai tiga ratus, kenapa nggak bisa sampai tiga ribu gitu, atau tiga juta mungkin, kenapa gitu nggak bisa, cuman ya nggak tahu, mungkin itu dari settingan emulator kan ya. tapi kalau kalian mau setting, kalian mau play coin, ini bisa dibilang play coin ini mungkin bisa dibilang nge gitu ya, atau mungkin licik juga sih ya, shortcut, kalau di personal queue, jadi kalian nggak harus uh, main buka, Uh, satu map kalian gak harus uh, 100% completion gitu Itu langsung kalian bisa dapat Buka treasure chestnya Kalau gak salah ya Dan setelah itu kalian cukup klik oke OK aja Dan nanti akan muncul ya di game kalian Nanti akan ada tulisannya 300 Cuman mungkin setiap game beda-beda Saya juga baru nyoba personal Q gitu dari uh, semua game ini Dan Ocarina of Time baru coba dikit sih ya Dan mungkin nanti juga saya akan main gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan thanks for watching Bye bye